Halo <laughs> di Bisa cuma hari. mau di Halo. Halo babi. ini. Mati mematikan Babi kalian. Babi kalian babi. Babi. Ini nami, babi nami. apa coba lihat ini babi anjing. kota datu hei, mana usah kena mana kau itu manusia binatang kau. binatang kalian binatang. Kita sobeli, kita sobeli Bagi kita sobeli anak-anak, anak-anak, anak kalian tadi Bagi enggak muda Gak tau perasaan kami Kami cek simak ke kami, perintahkan Hanya karena kalian Pulang aja, berapa kali kami tegur Berapa kali kami peringati, kalian memang terlalu sekali kepalanya kalian. udah Coba lihat ini, coba lihat. Persini jadi kota ini. Jadi kota saya tanya sama kau. Ini kota kalian sudah ada tempat di luar jualan ikan kau jualan kalian tidak ada tempat di luar